ini adalah perwujudan rumah tua kosong yang sederhana yang jauh dari pemukiman warga yang tadinya tanpa sengaja saya dan teman-teman terarah ke rumah tersebut ini saya lagi giat acara eh, berburu bonsai atau mencari bahan bonsai dan entah kenapa tim rombongan kami bisa terarah ke rumah kosong tersebut dan setelah dicek ternyata rumah tersebut kosong dan tak berpenghuni Bagaimana menurut teman-teman Tentang kondisi rumah tersebut Mungkin bisa Berpendapat di kolom komentar Cukup sekian Tetap semangat Dan terima kasih